Amin Ya Robbal Alamin Di video kali ini saya akan berbagi sebuah amalan pengasihan untuk membuka aura wajah Amalan pengasihan ini bisa diamalkan oleh siapa saja baik itu laki-laki maupun wanita Bagi siapa saja yang mengamalkannya akan memiliki rawur wajah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 agar apa yang ada di video ini bisa bermanfaat bagi orang lain sahabat cahaya doa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berikut tata cara dan doa amalannya yang harus anda kerjakan anda bacalah doa amalan berikut ini sebanyak 18 kali sebelum anda keluar rumah Sambil anda memakai parfum atau minyak wangi atau ketika saat berdandan, adapun doa amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Salamun kaulamir Robbi rohim. Salamun kaulamir Robbi rohim. Salamun kaulamir Robbi rohim. Anda baca sebanyak 18 kali. Anda amalkanlah amalan tersebut dengan yakin dan istiqomah Insya Allah Anda akan memiliki wajah yang berseri, bercahaya Sehingga siapa saja yang melihat Anda akan kagum, suka dan jatuh cinta terhadap Anda Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih